Di dalam ruangan, api redup menari. Cahaya dari nyala ditekan oleh kegelapan sampai menjadi sangat lemah. Ketika garis pandang seseorang melebar, dimungkinkan untuk melihat beberapa sosok hitam hadir dalam kegelapan. Mereka tampak duduk di sekitar meja bundar. Jubah hitam besar menutupi tubuh mereka sementara aura berbahaya perlahan menyebar dari dalam tubuh mereka. Suasana di dalam ruangan itu cukup menekan. Beberapa saat kemudian, Sebelum sosok hitam yang duduk itu tiba-tiba menjulurkan lengan bajunya. Sebuah tangan pucat mendarat di atas meja dan mengetuknya dengan lembut. Fire Crystal Ape King sudah mati. Sebuah suara serak tiba-tiba dipancarkan dari bawah jubah hitam. Ya, bahkan kera iblis itu sepenuhnya dihabisi dan tidak ada satupun dari mereka yang selamat. Itu mungkin dilakukan oleh para murid Dao Sekte itu. Sejak kapan mereka menjadi begitu kejam? Sosok hitam di dalam ruangan bergerak sedikit sebelum berbicara dengan suara yang dalam. Murid empat Dao Sekte baru saja tiba dua hari yang lalu. Itu kemungkinan terkait dengan mereka. petik 2. Kemungkinan bahwa pohon kuno Yuan Abadi juga telah ditemukan oleh mereka. Sosok hitam itu terdiam sesaat sebelum berbicara dengan suara serak. Ketua. Haruskah kita menyerang? Berdasarkan kekuatan murid-murid Dao Sekte di Fenamineral. Akan sangat mudah bagi kita untuk merebut pohon kuno Yuan abadi. Sosok hitam bertanya, jika itu adalah faksi biasa, tidak apa-apa untuk menyerang mereka kapan saja. Namun, ini adalah Sekte Dao. Jika kita tidak tahu apakah ada benih di dalam pohon kuno Yuan abadi, tidak perlu bagi kita untuk menyerang. Hanya beberapa Immortal Yuan Ancient Fruits yang mungkin berharga, tetapi tidak ada gunanya untuk membuat marah Sek Dao karena mereka. Sosok hitam di kursi pemimpin melambaikan tangan pucatnya dan berkata, kami akan menunggu beberapa hari. Jika benar-benar ada benih di dalam pohon kuno Yuan Abadi, itu akan menyebabkan keributan. Diam-diam mengirim beberapa orang di sekitar tambang dan memonitor mereka dengan cermat. Petik dua. Jika ada benih dalam pohon kuno Yuan Abadi. Seseorang bertanya dengan lembut. Jika ada benih, tubuh sosok hitam terkemuka sedikit condong ke depan. Jubah hitam itu terangkat, memperlihatkan wajah pucat dan teduh. Dia membuka mulutnya dan tersenyum sebelum berbicara dengan lantang. Lalu, orang-orang itu hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena tidak beruntung. Bunuh siapa saja yang berani menghalangi kita. Jika aku mendapatkan benih pohon kuno Yuan abadi dan menyerahkannya ke gerbang Yuan, semua dosa aku sebelumnya akan diampuni. Pada saat itu, jadi bagaimana jika Dao Sekte menjadi geram? Jangan bilang bahwa mereka akan berani menagih ke Yuanget." Petik dua Beberapa sosok hitam gemetar ketika mereka melihat haus darah yang naik ke wajahnya. Segera. Mereka berpisah dan tertawa dengan cara yang biadab. Cabang-cabang pohon menyebar terpisah di udara dan menghalangi cahaya yang tersebar ke bawah. Membentuk jejak bintik-bintik cahaya yang bersinar pada beberapa sosok manusia yang duduk di bawah. Sinar cahaya menyinari wajah Lindong sebelum matanya yang tertutup rapat perlahan terbuka. Setelah itu, dia melihat pohon hitam di depannya. Pada saat ini, lima buah merah terang yang tergantung di pohon menjadi semakin bersemangat dan mereka tampak seperti buah yang sudah masak. Harus segera, Lindong bergumam dengan lembut. Jejak energi mental muncul dari istana niwannya. Setelah itu, umpan balik setiap aktivitas di dalam hutan ini. Dengan energi mentalnya, dia bisa merasakan 10 aura kuat yang bersembunyi di dalam hutan. Mereka semua murid Dao Sekte. Selain itu, ada juga cukup banyak murid Dao Sekte yang berpatroli di daerah yang lebih jauh. Sa, energi mental lindung dengan cepat ditarik. Sepasang sepatu bot kecil tiba-tiba muncul di tanah di depannya. Dia terkejut sesaat sebelum mengangkat kepalanya. Setelah itu... Dia melihat Ying Huan Huan dengan tangannya di belakangnya. Dia menatap ke bawah padanya dari sudut di atas. Matanya yang cerah dan indah dipenuhi dengan keaktifan. Jiang Kun dan Yuan Ling sedang mengobrol dengan lembut dari jarak dekat. Namun, mata mereka sesekali akan melayang ke arah Lindong. Tentu saja, sebagian besar waktu, mata mereka tertuju pada wanita muda yang mengenakan blus putih dan celana hijau. Orang bisa dengan mudah mengatakan bahwa mereka berdua naksir dia. Energi mentalmu cukup bagus. Wanita muda itu menatap Lindung di bawah pengawasan mereka berdua. Segera dia tersenyum. Dia sebenarnya mendeteksi energi mental Lindung yang menyelidik di sekitar tempat itu. Lindung tersenyum dengan cara yang tidak berkomitmen sementara hatinya merasa sedikit terkejut dengan indera tajam Ying Huan Huan. Energi mentalnya biasanya cukup tersembunyi. Kecuali jika seseorang yang berpengalaman dalam budidaya energi mental, yang lain, akan sangat sulit untuk merasakan energi mentalnya menyelidik. Meskipun aku terutama fokus pada budidaya Yuan Power aku, energi mental aku juga cukup baik. Meskipun tidak sekuat milikmu, aku telah selamat dari satu Win Lightning Trial. Ying Huan Huan tampaknya menyadari keraguan Lindung saat dia segera tertawa. Alis Lindung tanpa sadar berkedut saat ini. Jelas, dia tidak menyangka bahwa wanita muda di depannya ini benar-benar berlatih Yuan Power dan mental energi pada saat yang sama. Dia segera tiba-tiba menyadari di dalam hatinya, tidak heran suaranya sangat misterius. Sepertinya itu sebagian karena energi mental. "Petik dua itu selalu baik untuk berhati-hati," Lindong berkata dengan lembut. Dia juga mengerti bahwa Ying Huan Huan menyadari apa yang dia gunakan untuk energi mentalnya awalnya. Aku berpikir bahwa ini akan menjadi misi biasa. Aku tidak pernah menyangka akan menjadi sangat merepotkan. Ing huan, huan duduk di samping Lindong. Matanya menatap pohon kuno yang hitam sebelum dia langsung tertawa. Namun, aku senang keadaan berubah seperti ini. Jika kita benar-benar dapat memperoleh benih pohon kuno abadi, itu akan sangat bermanfaat bagi daosek kita. Akan ada banyak murid yang akan mendapat manfaat darinya di masa depan dan dao sekte kita juga akan menjadi lebih kuat. Petik 2. Lindong kaget sesaat ketika dia mendengar kata-kata ini. Tidak ada sedikit pun keserakahan di wajah wanita muda ini ketika dia berbicara. Meskipun daya pikat yang sangat besar dari pohon kuno Yuan Abadi, hal pertama yang dia pikirkan sebenarnya adalah sekte mereka. Lindong melengkungkan bibirnya sedikit dan matanya agak rumit. Dia jelas telah melalui lebih banyak dibandingkan dengan Ying Huan-Huan. Pengalamannya selama tahun-tahun ini membuatnya sangat berhati-hati. Meskipun dia saat ini memiliki kesan yang sangat baik tentang Dao Sekte. Pikiran pertamanya ketika dia menyadari nilai pohon kuno Yuan Abadi adalah jujur bukan bagaimana dia bisa membantu Dao Sekte untuk mendapatkannya. Dia mungkin tidak jauh lebih tua dari Ying Huan-Huan. Tapi dia jelas tidak bersalah seperti dia. Tentu saja. Jika Lindong masih memiliki mentalitas setelah semua yang telah dia lalui selama bertahun-tahun, mungkin, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mencapai tahap ini. Mulut Lindung tanpa sadar terangkat menjadi lengkungan saat dia melihat sukacita yang tulus di wajah wanita muda itu. Sebuah sekte yang mampu memerintahkan hati para anggotanya adalah yang benar-benar kuat. Persaingan antara sekte super di wilayah Suan Timur sangat ketat. Jika kekuatan sekte kami dapat ditingkatkan, senior kami juga akan mendapatkan perlindungan tambahan ketika mereka berada di luar. Petik 2 Ying Huan-Huan membelai dagunya yang halus putih salju dengan tangannya. kuncir hitam gelapnya jatuh ke pundaknya. Segera, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan tiba-tiba memutar matanya ke arah lindung. Kamu sangat berbakat. Jika kamu bergabung dengan Skyhold. Pencapaian masa depan kamu pasti akan spektakuler. Untungnya, kamu melakukannya dengan cukup baik di Desolate Hall. Kalau tidak, aku akan terlalu malas untuk repot dengan orang sepertimu yang membuat keputusan secara acak berdasarkan kesukaanmu sendiri. Petik dua. Lindong tersenyum, namun dia tidak memberikan terlalu banyak penjelasan tentang masalah ini. Akhirnya. Dia mengerti bahwa Ying Huan Huan tidak sengaja menemukan kesalahan padanya selama tahap seleksi hall. Sebaliknya, dia menjadi marah atas apa yang dia anggap sebagai keputusannya yang tampaknya tidak bertanggung jawab. Saat ini, sulit baginya untuk menempatkan sekte sebagai hal terpenting dalam hatinya seperti Ying Huan Huan. Namun, dia juga memahami perspektifnya. Yakinlah, jika pohon kuno Yuan Abadi ini benar-benar memiliki biji, kami pasti akan membawanya kembali," Lindung berkata dengan lembut. Ying huan-huan tersenyum manis, senyumnya sangat memikat saat dia melengkungkan bibir merahnya dan mengangguk berat. 'Hei, apa yang kalian bicarakan?' Jiang Kun dan Yuan Ling akhirnya tidak bisa menahan diri dan memutuskan untuk pergi. Meskipun mereka terdengar acuh tak acuh, ada nada kecemburuan di dalam suara mereka. Ini tanpa sadar menyebabkan Lindung tertawa pelan." Dia baru saja akan berbicara ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya sebelum dia menatap pohon kuno Immortal Yuan. Lima buah yang tergantung di atasnya sudah mulai bergetar sedikit. Buahnya akan matang. Segera, Ying Huan Huan dan yang lainnya juga menyadarinya. Ekspresi tegang namun gembira muncul di wajah mereka. Mata lindung terfokus pada pohon kuno Immortal Yuan. Riak energi yang mengejutkan terus-menerus tersebar darinya. Bahkan tanahnya sendiri sedikit bergetar Bas-bas Lima buah merah cerah juga mulai bergetar lebih intens Detik berikutnya Mereka tiba-tiba bergetar hebat sebelum mereka benar-benar jatuh dari pohon Lindung melambaikan tangannya Kekuatan hisap meletus dan mengisap lima buah kuno yuan abadi ke tangannya Namun Dia tidak punya waktu untuk mencernanya saat ini Semua orang benar-benar fokus pada pohon kuno yuan abadi setelah buah jatuh, riak energi yang dipancarkan dari pohon tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Lampu hijau yang kaya menyebar dari akarnya. Pada saat yang sama, kekuatan kehidupan yang kaya tampaknya dipancarkan dari dalamnya. Sukacita segera melonjak di mata kelompok Ying Huan-Huan ketika mereka melihat adegan ini. Berdengung, pohon kuno Yuan abadi gemetar. Tiba-tiba, lampu hijau muncul di cabang pohon. Life Force mengejutkan dipancarkan dari dalam lampu hijau ini. Sit kuno Yuan abadi. Suara gembira liar langsung dipancarkan dari mulut Jiang Kun. Mata Lindung terfokus pada lampu hijau yang tidak biasa. Matanya tiba-tiba menyusut. Pohon kuno Immortal Yuan tiba-tiba bergetar hebat ketika matanya menyusut. Lampu hijau tebal tiba-tiba tergagap dari atas pohon. Akhirnya, menerobos hutan dan menembak langsung ke arah awan.